untuk perkalian 5, khusus untuk perkalian 5. Pertama, kita harus mengetahui dulu kalau untuk perkalian 5 itu menggunakan metode berpasangan. Jari-jari kita harus berpasangan. Dan nilainya setiap pasang itu 10, otomatis satu jari 5. Mari kita langsung dengan contoh ya. 2 x 5 yang berdiri jari kita 2 1, 2 Dengan metode berpasangan Karena kali 5 jadi di ini otomatis sudah berpasangan Berarti nilainya hanya 10 2 kali 5, 10 Contoh lagi 3 kali 5 1, 2, 3 Kali 5 Ingat dengan metode berpasangan 10 satu jari ada 5 Berarti nilainya 15, 3 kali 5 adalah 15 Satu contoh lagi 4 kali 5 1, 2, 3, 4 Kali 5, metode perkalian 5 yaitu berpasangan 10, 10 Jadi 20 Empat kali lima, ada dua puluh. belajar perkalian dengan jari. Pertama, perkalian di bawah empat. Kita menggunakan ruas-ruas jari kita. Ruas-ruas jari kita, cara menghitungnya dari bawah. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, Dua, tiga, empat Sama dengan ini Satu, dua, tiga, empat Kecuali dengan ibu jari Ibu jari menghitungnya Satu, dua, tiga, empat Jadi dengan ibu jari Berbeda Satu, dua, tiga, empat Mari kita mulai dengan contoh Contoh perkalian di bawah empat Dua kali empat Dua kita menggunakan jari kita 2 4 berarti menggunakan semua ruas Ruasnya 4 Berarti menghitungnya dua jari ini Menggunakan 4 ruas Kali 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2 kali 4 sama dengan 8 Contoh lagi dua kali tiga. 1, 2, ruasnya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dua kali 3 menggunakan ruas 3, hasilnya 6. Contoh lagi, 4 kali 4. 4, 1, 2, 3, 4, ruasnya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Jadi empat kali ruasnya 4 kali 4 sama dengan 16 Contoh satu lagi tiga kali tiga 1, 2, 3 kali 3 berarti menggunakan ruas tiga saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 kali 3 sama dengan 9